Kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesnar, tentunya. Untuk kabar malam ini, persahabat ya, tentu ini ada kabar terbaru bahagia kita dapatkan. Kita melihat wajah calon pengantin pria persahabatnya ya Rizky Bilal Kita lihat persahabatnya ya Momen kebersamaan malam hari ini Bersama keluarga besar Masya Allah terlihat Tentunya wajah Bang kayak kayak tegang banget nih persahabatnya ya Tentunya nggak sabar Menunggu besok Mudah-mudahan lancar semuanya Bismillahirrahmanirrahim persahabatnya ya doakan tentunya kita sebagai fans sejati harus tetap mendoakan yang terbaik untuk kelancaran acara besok persahabatan tentu besok adalah hari yang mana tentunya sakram rizky bilar akan akan nikah menikah dengan lesti Kejora dan kita lihat bersahabat ya lagi rapat buat besok nih caption yang dituliskan kayak ini caption dari bang bobby persahabat ya masya allah Rapat keluarga malam hari ini untuk besok Mudah-mudahan saja ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Rizky Bilar Mungkin tersebut pun di repost kembali oleh akun Leslar lovers Kalimat caption dituliskan juga Bismillah lancar Amin Sabat, ya. Banyak sekali tanggapan komentar dari para fans yakni Dari akun Zahira Bilkis Nuhan mengatakan Pasti malam ini kakak tidurnya Senyum-senyum kayak di film India gitu katanya ya Berikutnya Komentar berikan dari akun Silvia Awulia.rmata mengatakan Osas oh, pasti Malam ini kagak bisa tidurnya Nyatu, deg-degan banget Gue aja deg-degan wow, Berasa gue yang mau akan katanya Insyaallah, persahabatnya makin deg-degan. Kita doakan yang terbaik saja untuk kelancaran acara akad nikah besok. ya kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya. Tetap stay tune terus di channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.